Baiklah para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan kabar bahagia nih para Sahabat ya Kita ke kabar pertama, ada momen spesial yang kita dapatkan saat Papa Bilar diwawancara nih Pak Sahabat ya Ini di kanal Youtube Note. Kalian ini wajib memahami dan wajib tentunya dipahami juga Papa Bilar ini menceritakan perkembangannya Abang Fatih dan terlihat Bapak Bilar ini happy dan sangat antusias sekali ya Masya Allah Karena anak tercintanya itu semakin hari memang semakin pinter dan semakin lucu dan menggemaskan Bapak Bilar mengatakan Alhamdulillah BBL sehat sekarang udah tumbuh nih persahabat ya. Sekarang dia tentunya lagi pengen cepat upgrade dirinya Masya Allah banget ya BBL dan membuat kita bangga banget di persahabat BBL sudah bisa makan ya Masya Allah belum sampai lima bulan aja Abang Fatih sudah bisa makan Dan seharusnya sih persahabatnya MPasi kata dokter, emang seharusnya enam bulan sudah baru bisa dikasih MPasi Tetapi BBL memang luar biasa dan sudah diperbolehkan juga oleh dokter kata Papa Bilar Masya Allah BBL semakin hari yang semakin pinter banget Luar biasa Masya Allah Papahnya aja bahagia sekali Menceritakan soal Abang Fatih Yang makin pinter dan menggemaskan Di komentar pada sahabatnya banyak sekali tanggapan Dan respon yang diberikan Ada tanggapan dari akun Tio Anuskala 92 mengatakan Masya Allah Al-Fatih anak pinter ganteng Soleh Amin Masya banget ya Kita aminkan doa-doa baik Yang selalu dipanjatkan Yang selalu diberikan Kepada idola kesayangan kita Dan kita lihat juga para sahabat Ada tanggapan lain dari Yati dosuryati dari 1029770 Mengatakan makanya Abang El cepat banget pertumbuhannya. Amin masyaAllah banget ya Kita tetunya bahagia sekali papanya aja senang banget yang menceritakan perkembangannya Abang L Apalagi warga Koroha Yang setiap hari tentunya menunggu vitamin-vitamin sidukan dari Abang Fatih Semoga dukungan semakin banyak Doa dan suku juga semakin banyak Dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Kemudian bersama buat ada kabar spesial yang membahagiakan sekali Alhamdulillah tepat di tanggal 24 hari ini Adalah hari Monsheri-nya yang ke-22 Masya Allah banget ya Kita berharap banget nih Idol kesayangan kita Tentunya selalu memberikan Kejutan-kejutan spesial setiap harinya Untuk keluarga Konoha Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng Til janahnya Allah Amin Dan post yang ini pun bersahabat dari post kembali Oleh akun Erna Ningsi Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Masya Allah, Tabarakallah, Happy 2422 Luar biasa banget ya Mudah-mudahan tetap kompak untuk fanbase Yang selalu mensupport idola kita Banyak tanggapan dan komentar yang positif juga diberikan di postingan ini Dari Nanik83 mengatakan Semoga rumah tangga Muhammad Rizky Bilar Dan Lestiani selalu dalam lindungan Allah Berjodoh sampai surganya Allah Amin ada juga komentar berikutnya persahabat diberikan dari Ana Nurhasana 2501 Masya Allah selama tanggal 24 yang kedua-dua Leslar Semoga sama watil janah amin Masya Allah banget ya Langgeng terus rumah tangganya Leslar Bahagia selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu SWT Kemudian persahabat Kita mampir ke fashionnya Abang Fatih Outfit yang dipakai oleh Abang El saat digendong oleh Papa Bilar ini saat ngemol bareng nih ya mulai dari harga sepatu Nike yang dipakai oleh Abang Fatih Ini dibanderol tujuh ratus sembilan rupiah, masya Allah, dan untuk baju yang dipakai ini dibanderol 880 ribu rupiah luar biasa banget ya outfit abang Fati setiap harinya branded sekali mudah-mudahan berkah selalu barokah selalu untuk rezekinya amin kemudian persahabat kita simak juga ada kabar bahagia nih mengenai channel youtube Leslar entertainment yang diunggah oleh khb30 karena subscribernya sudah mau mencapai 1,2 juta subscriber ini luar biasa pencapaian yang sangat tentunya membanggakan. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak ya untuk idola kesayangan kita. Dan bismillah, ini otw menuju di angka 2 juta subscriber. Yuk, sama-sama tetap kompak. Bismillah, mudah-mudahan vlog-vlog terbaru Leslar Entertainment ini bisa masuk di jajaran trending. Amin. Dan kita lihat juga di persahabat. Untuk ke kabar berikutnya, ini ada kabar spesial juga yang kita dapatkan dari Leslar Metaforce. Alhamdulillah, persahabat ya, untuk teknologi 3D virtual Leslar Force sudah diliput oleh media berita Warta Ekonomi.co.id. Wah, wow, masya Allah banget ya, bangga sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan Leslar Metaforce juga tetap... Sukses, jaya, dan mendunia pastinya Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Hai Leslaria, ya, teknologi 3D virtual Force sudah diliput oleh media berita warta ekonomi loh Terus ikuti news terupdate melalui grup telegram kami melalui link di bio. Masya Allah banget ya Sama-sama terus kompak untuk mendukung yang terbaik Apapun itu, buat Leslar kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana para sahabat tetap stay tune dan pelantungan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.